Dalam aku pendam semua pengakuanku Perasaanku Terhadap kamu Setiap hariku Ku, ku keadaanmu Adakah kau sakit? Adakah kau sihat? Itu aku nak tahu Bila kau di depanku Cintu ku berdeguk laju Melihat cantiknya wajahmu Dan senyuman manismu Kau bagaikan rikmah Dalam setiap laguku Jadilah peneman hidupku Kau adalah satu-satu yang mencairkan hatiku Aku walau walk you. Kau jauh, aku sendu. Barauyo, aku rindu. Rinduku belagu, ku berdoa agar kau sentiasa ada di hati ini. Tolonglah jelaskan adakah kamu punya perasaan terhadapku? Walau aku tak perasan, kau bagai cahaya di setiap malamku dan mimpi indah di setiap tidurku. Aku cari kau hilang, jadi you still love with me. If you lose, aku tetap mencari aku. Tetap mencari kau Yang memenuhi hatiku ini walau pernah kau lukai Ku serahkan ragaku Kepada dirimu Ku harap kau mencintai ku usahaku Ku teru. Mencintaimu lebih rusuk menyukaimu aku cintaimu apa At tak terasa karena ku tak terasa. Kau yang memenuhi Hatiku Ini Walau pun Pernah Kau lukai Ku Serahkan Raga Ku Kepada dirimu Ku harap Kau mencintai ku Walau pernah